balik lagi ke channel gue dan kita akan teruskan season 1 dari Cognito Forms ini sekarang sudah episode kelima kita akan membahas choice field ya choice field sendiri terdiri dari tiga macam drop down radio buttons dan check boxes. kita akan uh, mendalami satu persatu ya kita mulai dari drop down jadi drop down itu intinya kita akan klik Uh, kayak panah kecil gini Nanti dia baru Kelihatan tuh Di bawahnya pilihannya apa aja Makanya namanya drop down Oke okay, Kita kasih judul dulu deh Umpamanya kita mau bikin daftar makanan Oke okay. Untuk placeholder text Bisa lihat di episode sebelumnya ya uh, Gunanya apa Kali ini kita skip Untuk choice options Kali ini kita skip dulu ya Tapi nanti akan gue jelasin Oke okay ke bawah, ini ada choices choices ini adalah pilihan-pilihan yang kita akan sediakan buat user untuk dipilih dan di sebelah kiri ini ada kotak yang ada tanda centangnya nah itu berarti pilihan default pilihan default itu pilihan yang otomatis terpilih sebelum event usernya memilih sesuatu ini kita hilangin aja yuk kita mulai nasi goreng Gur ayam, nasi tim. Nah, kita juga bisa tambahkan nih pilihannya, kan? Di uh, folder nih kita klik tanda plus, maka ada field untuk pilihan baru. Lontong, sayur, ini Oke okay. okay, ya, contohnya seperti ini. Kita coba preview. Nah, inilah pilihannya yang bisa dipilih oleh user. Oke, okay. kita close dulu. Di bawah choices itu, ada satu eh, kotak yang bisa digendong tulisannya 'allow fill in'. Nah, 'allow fill in' ini berguna kalau lo pingin eh, mengizinkan user lo untuk memilih sesuatu di luar pilihan yang udah ada nih. Kita tes aja ya, kita centang allow fill innya, lalu kita preview. Nah, di sini dia kan bisa milih yang tadi nih, tapi dia umpamanya mau bikin pilihan baru. Bakso urat itu bisa karena kita e, centang allow fill innya ya. Ya, kita balik lagi ke atas, ada choice options. Nah choice options itu ada collect payment. Collect payment itu kalau lo mau bikin form ini nantinya jadi kayak uh, apa invoice atau receipt ya. Contoh ya, kita klik. Nah. Oke, okay, ini bisa kita cancel aja untuk layar ini. Di sini dia akan uh, menjumlahkan nih nanti nih. Jumlah yang harus dibayar itu kalau collect payment tapi kalau kita nggak mau seribet ini Kita bisa pilih kalau pemain yang kita buang Kita hanya assign price Nah di sini kita bisa kasih harga Untuk setiap pilihan Umpamanya nih nasi goreng Rp 15.000 bubur ayam 7 ayam Rp 7.000 Nasi tim Rp 12.500 Lontong sayur 8000 mie aceh 11000 Umamanya seperti ini ketika kita preview maka kita akan bisa lihat ada harganya ya nasi goreng bubur ayam nasi tim lontong sayur mie aceh bisa langsung kita tampilkan sehingga orang ketika mau milih udah tahu oh ini harganya segini dan ada juga opsi untuk tidak menampilkan pilihannya kita review oke, okay, dia uh, nama makanannya tetap ada tapi harganya nggak ada tapi harga itu tetap sebetulnya di back-end itu dia akan dicatat gitu loh dia udah tahu harganya berapa ya, berikutnya adalah assign values assign values itu sebetulnya Contoh penerapan yang lebih tepat itu kayak kalau lo mau bikin uh, Form untuk Soal-soal latihan atau quiz Untuk uh, sekolahan ya Jadi mamanya nih kita assign values Kalau dia pilih nasi goreng Kita kasih value-nya 10 Bukur ayam 5 Nasi tim 5 lontong sayur 8 Mamanya mie aja Mamanya nol. Nah ini choice apa uh, Value ini tidak akan muncul Di layar user Tapi nanti akan uh, Masuk ke backend ya Pencatatan ini Seperti itu Nanti mungkin untuk value Kalau lu masih pada bingung Gue akan bikin uh, contoh Cara buat form untuk uh, Quiz ya Kita lanjut Limit Quantities Nah limit quantities ini kita tuh umpamanya uh, mau melimit nih eh nasi goreng kita punya stok berapa bilanglah kita punya stok nasi goreng 10 punya bubur ayam 9 nasi tim 15 kantong sayur 21 ini Aceh ada 25, 24 gitu ya nah ketika uh, quantity ini sudah terlewati jadi kayak ada orang udah ngisi form-form sebelumnya udah ngisi udah ada yang beli nasi goreng 10 begitu orang ke-11 mau beli nasi goreng dibilangnya udah habis gitu oke kita lanjut lagi ke bawah oh sorry ini ada specify quantity tapi ini lebih berguna dengan hubungannya ke lookup ya itu nanti di in depthnya field look up, akan gue bahas. Untuk sekarang kita spesifik quantity kita lewatin dulu. Oke. Lalu ketika kita pilih limit quantity, ini ada tulisan kalau quantity exceeded eh, maksudnya jumlah sudah terlewati, itu kita mau nampilin pesan apa nih? Misalnya nih, maaf makanan yang ini sudah Out of stock, silahkan pilih makanan lain. Oke, kita save. Oke, kita isi aja asal ya. Nah, kita lihat di sini lontong sayur, quantity-nya nol. Sekarang kita preview, kita coba pilih lontong sayur. Nah, dia akan keluar error message Maaf, makanan yang ini sudah out of stock Silahkan pilih makanan lain Tapi kalau kita pilih nasi goreng, masih bisa Seperti itu ya Oke, ini kita hilangin Kita lanjut lagi Default value, health text, show this field Dan yang lainnya ke bawah itu Udah pernah gue jelasin di episode sebelumnya Ya, kita pindah kita bikin lagi satu field baru, choice lagi. Kali ini kita bikin radio buttons. Nah, radio buttons itu tampilan seperti ini. Ini sangat cocok untuk bikin quiz yang pilihan ganda. Ya, kita kasih contoh ini namanya negara Asia, oke? Okay. Ini layout, itu dia bisa side by side, jadi menyamping Bisa juga satu kolom Ya, deret ke bawah Bisa juga dibagi dua kolom, seperti ini Kita bikin dua kolom ya, biar kesannya kayak uh, pilihan ganda di soal ujian ya Oke, kita kasih pilihannya ya umpamanya Inggris Jepang Rusia kita main lagi Jerman Nah Jadi nanti yang mengisi Kuis ini Dia harus pilih salah satu ini nih Mana nih negara Asia Jepang Kayak yang gue bilang tadi Nah yang ini nih cocok untuk dikasih Values Jadi untuk jawaban yang benar Jawabannya which Jepang Kita kasih value nya 10 Ini kita kasih 0 0, no, no. sehingga kalau si user itu menjawab Jepang, dia otomatis udah dapat angka 10. Kalau jawab yang lainnya, dapatnya 0. Nah itu nanti eh, di setiap pertanyaan itu bisa kita assign values nya sendiri-sendiri. Limit quantity sama assign price sama collect payment sama ya. Yuk kita pindah lagi ke choice berikutnya. Choice berikutnya adalah check boxes. Kali ini kita bikin Hobi Ini juga uh, bisa side by side One column, two column Seperti ini Sampai sini mungkin lu akan mikir Terus apa bedanya Antara radio button sama checkboxes Beda utamanya adalah Kalau radio button lu suruh pilih satu yang paling benar kalau check boxes, lo bisa pilih lebih dari satu, ya. Nah, di sini kita hobi, kita bisa tulis uh, di judulnya, pilih tiga yang paling sesuai, oke? Okay. Yuk kita mulai dengan pilihannya uh, Gaming Gadget Musik Yoga Menari Memasak Oke, okay, kita preview Nah, ini ya Kalau radio button itu cuma bisa pilih satu ya Begitu kita pindahin pilihan, pilihan yang lama hilang Tapi kalau di check boxes kita bisa pilih Lebih dari satu nih Oke, okay, kita close dulu Nah, di sini kan gue tulis nih Hobi pilih tiga yang paling sesuai Artinya, uh, gue tuh pingin User gue milih maksimum 3 Nah, gimana cara ngebatasi ini? Kita bisa batasin nih dengan show custom error. Ya. Kita pilih when, kita pilih advanced editor. Oke, okay, kita bikin ini hobi count. Nah, jadi kita udah tentuin uh, dia akan muncul custom error kalau dipilih lebih di dari tiga. Terus, kita harus kasih error message-nya seperti apa, hanya boleh pilih tiga hobi saja. Jangan maruk, <tuh> yuk kita preview, kita pilih satu. Tak ada apa-apa. Kita pilih dua, masih diam. Kita pilih tiga, masih diam juga. Ketika kita pilih yang keempat, ya keluar uh, error message yang tadi kita tulis. Tapi kalau kita hilangin lagi satu error message, saya hilang. Jadi gua uh, harap sih cukup jelas ya uh, bedanya antara radio buttons sama checkboxes. Baiklah, untuk field choice yang in-depth ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Ditunggu like-nya, subscribe-nya, komen-nya, dan share-nya ya. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye!